Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ahmad Firmashah dari Prodi Teknik Informatika NIM saya 2004-03-01-0040 disini saya akan mereview dari pertemuan kelima sebelum memasuki materi saya akan mengasih tahu apa saja yang saya akan jelasin dari Previewan pertemuan kelima ini Nah yang pertama yaitu Menelusuri konsep dan unreksi Integrasi nasional Dan yang kedua Mengenali sumber histori Sosiologis politik tentang Integrasi nasional Yang ketiga Membangun argumen tentang dinamika Dan tantangan integrasi nasional Nah ketiga ini saya akan menjelasi Dengan secara singkat Karena di disini Supaya nggak panjang lebar saya akan menjelaskan dari e, penjelasan yang pertama yaitu menelusuri konsep dan ureksi integrasi nasional. Nah, e, sebelum memasuki dari menelusuri kita harus tahu makna dari integrasi nasional itu apa. Nah, seperti ini. Secara etimologi it itu makna integrasi nasional itu yaitu terdiri atas dua kata. Nah, ada namanya integrasi dan ada namanya nasional. Di sini kita harus tahu dari dua-duanya itu. Sekarang kita telusuri dari pengertian dari integrasi dan nasional. Nah, secara tertimologi. Term uh, terminologi dapat diartikan menggunakan karta sebuah uh, suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tersebut bisa dihubungkan dengan apa yang namanya nasional atau integrasi dengan konteks tertentu. Dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya dan para e, orang-orang dahulu yang sudah ahli-ahli dalam menjelaskan dari dari namanya integrasi nasional ini. Di sini kita bahwa, e, harus tahu berikut ini kita sajikan beberapa pengertian dari integrasi nasional dalam konteks tersebut secara Indonesia. Yang ditulis oleh para ahli yang zaman-zaman dahulu Nah seperti itu nah, Kita harus tahu namanya integrasi nasional Dalam pengertian bahasa Inggrisnya dulu Nah ini secara bahasa Inggris Integrasi nasional yaitu national integration Integration yang berarti kesempurnaan Atau keseluruhan Seperti itu Kata ini berasal dari bahasa Latin Bahasa Latin Dari bahasa Latinnya yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Nah seperti itu. Berdasar dari etimologisnya itu integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang uh, utuh dan atau uh, apa bulat-bulat. Nah, dan apa namanya nachen itu nachen artinya bangsa. Nah seperti itu bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan wilayah e, satu kekuasaan publik dari kekuasaan politik nah, seperti itu nah selanjutnya e, kita harus tahu bahwasanya integrasi itu mempunyai jenis nah seperti itu jenis integrasi yaitu e, sebuah tantangan tantangan dari pengertian integrasi ini Myron Wairan dalam ramlah politik Ramlan Subakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional menurutnya integrasi politik adalah uh, penyatuan masyarakat dengan sistem politik seperti itu integrasi politik dibagi menjadi uh, ada lima jenis yang pertama, yaitu integrasi bangsa ada integrasi wilayah ada integrasi nilai ada integrasi elit masa dan ada namanya eh e, integrasi tingkah laku nah seperti itu. Nah, sebelum, sebelum kita e, jelasin dari beberapa integrasi yang ada lima ini e, kita akan menjelasi yang tiga dulu biar nggak panjang lebar waktunya juga pepet ini saya jelasin dari integrasi wilayah, integrasi bangsa, dan integrasi elit masa. Dari integrasi bangsa dulu. Nah, integrasi bangsa itu menunjukkan daripada proses penyatuan. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial. Dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu bentukan identitas nasional. Masuk itu, kalau... Uh, integrasi bangsa. Nah, kalau integrasi wilayah itu menunjukkan pada masalah uh, pembentukan wewenang uh, kuasaan nasional pusat di atas unit-unit nasional yang lebih kecil, tapi yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok juga sesuai dengan sosial budaya masyarakat tertentu. Nah, yang ketiga yaitu uh, integrasi elit bangsa. Eh, uh, integrasi elit masa. Hmm. Kita harus tahu namanya integrasi elit itu apa. Itu bisa dipahamin kalau integrasi elit itu menunjukkan pada masalah berhubungan antara pemerintah dengan menegakkan perbedaan-perbedaan mengenai... Mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok yang elit-elit seperti itu atau... Uh, elit dan masa gitu gitu. Dan yang kedua kita membah uh, kita sudah memasuki dari pembahasan yang kedua yaitu mengenali sumber historis, sosiologis dan politik tentang integrasi nasional. Nah kita harus tahu dari sejarah sejarahnya dahulu integrasi uh, yang ada di Indonesia ini perkembangannya seperti apa, nah seperti itu dari dari dulu. Ada penurut uh, para ahli, namanya Suroyo pada tahun 2002, itu ternyata sejarah, sejarahnya menjelaskan bangsa kita ini sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara ini Bernegara Indonesia ini, yang sebelum merdeka gitu Menurutnya itu, itu uh, dalam integrasi itu ada tiga model dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia ini Yang pertama itu ada model integrasi Imperium Majapahit Ada namanya model integrasi kolonial Dan ada yang ketiga itu ada namanya model integrasi nasional Indonesia Nah ini kita harus tahu dari ketiga model ini yang pertama saya akan menjelaskan dari model integrasi imperium Majapahit itu seperti apa. Nah model integrasi pertama ini itu bersifat maharajaan. Karena dulu itu Majapahit memang kerajaan seperti itu. Em, dalam eh, imperium Majapahit, struktur kemaharajaan maharajaan ini yang dulu itu begitu luas. Ini berstruktur konstantris dimulai dengan konstantritis pertama yaitu wilayah eh, inti dari kerajaan. Naga Ragung dari Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh para raja dan para saudara-saudara saudara-saudaranya -saudara itu konsentris itu konsentris keduanya itu adalah uh, wilayah dari luar negara luar jawa, luar negara kewajaran dan pasiran yang merupakan dulu itu adalah uh, sebuah kerajaan-kerajaan otonom nah, seperti itu Konsentris ketiga yaitu ada namanya tanah sabrang, yang bisa disebut negara-negara sahabat, di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan juga dagang, antara lain dengan Campa, Kamboja, Ayu, Dayapura yang dari Thailand. Nah, seperti itu yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Nah, model integrasi yang kedua ini itu lebih tepatnya disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia yaitu dulu itu Ada nama Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada awal uh, abad 20 dengan wilayah yang bertentangan dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Merita kolonial ini mampu bangun uh, integrasi yang wilayah juga dengan menguasai maritim sedang integrasi vertikal e, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pembina melalui jaringan birokrasi kolonial nah yang terdiri dari ambetanar ambetanar penggawai Belanda yang pada zaman dahulu dari bumi pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat e, masyarakat rakyat yang di sekitar dengan kata lain itu dulu e, dan lain pemerintah tidak memiliki dukungan masa yang e, berarti integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keber, e, beragamaan bangsa Indonesia ini. Nah, seperti itu. Tetapi, hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada masa kolonial. Seperti itu. Itu penjelasan dari e, model integrasi kolonial. Nah, yang ada yang ketiga, yang ketiga yaitu model... Apa tadi itu? Model integrasi nasional Indonesia model inte integrasi yang ketiga ini yaitu model integrasi nasional Indonesia ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia ini sejak bernegaraan merdeka pada tahun dulu itu merdeka Indonesia 1945 meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua integrasi model Kedua lebih dimaksudkan agar rakyat itu, agar rakyat jajahan Hindia dari Belanda, mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguatan penguasaan wilayah itu, integrasi dari integrasi kolonial dan integrasi model yang ketiga ini yang dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang baru merdeka. Mereka semangat kebangsaan pada nosal, eh, nasionalisme itu yang baru atau kesadaran bangsa-bangsa yang bangsa yang baru pada eh, 1945 itu. Pada tahun itu model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran bangsa khususnya pada eh, diri orang-orang orang-orang Indonesia. Yang kita yang mengalami proses pendidikan berbagai dampak dari politik etis, pemerintah kolonial Belanda, mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, baik bersifat gagamaan kempermudahan, ada politik, ada kedaerahan, dan ekonomi dari perdagangan ber atau e, para kelompok-kelompok perempuan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya ini, karena sudah waktunya, sudah panjang. Uh, ini sudah 12 menitan Saya Mohon maaf Kalau ada kekurangan dari pembahasan saya Yang Mohon maaf Dari kesalahan atau Kelebihan juga Saya mohon maaf sebesar-besarnya Cukup sekian Wallahul muwafiq ila aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh